Oke, okay, tarik. Oh, wush, oh, oi. mantap. Oke, okay, teman kita aja lagi. Di sini kan ada lubang lagi. Kita coba lagi. Tadi dia belum mau. Sekarang kita coba lagi. Mudah-mudahan dia sekarang mau makan. kecel gitu ini. Ah. Ah. kecil anggur teman -teman, teman -teman. ya, an? ah. ting teman-teman si teh. Ada hal enggak? Tuh, Kita ke <tuh. tuh>. ya, di mana Tuh tarikanna masih gadang ah muter kieu maeung. Heeh, Tuh. Heeh, Tuh. Siap motor senar gitu Tuh sampai rusak kiri ramu itu. Jadi kumah blutete. Blutete yang listrik? tihang yang listrik tihangnya Atletik yang ini gencet. eksekusi lumayan. Duh, alah, tuh. Puter gitu. teman-teman. <laughs> Udah ada tuh. Ini hampang tapi Allah, babon, tuh. Mantap, teman-teman! Aduh, ya, boy, genep kilo tuh. Lumayan oh, tuh. lepas teman-teman pancingnya goreng Tuh, tinggal dikit Lalu tik. Tuh. Lepas deh itu teman-teman lubang di atas kita coba luar biasa tarikannya teman-teman Ya milu emang segede jempol suku hirup kena ya? oh ada orang syuting Oke, tarik. Oh, oi. Oh, oh. mantap. Uish. Mantap. Oh, mantap. <tuh> <tuh> <tuh> ya. Lepas Virku. Hah? <Lupa. tuh> Otak <cool. Bireng> cool. <tuh> ke salung, salung tangan tuh. Oh, dia buru, buru Tuh. Lumayan teman-teman babon. -teman. Tuh lagunya juga Mantap pokoknya Ini dari lubang atas teman-teman oh. Mantap Oh, bawa dia bawa dia tak? Kita bawa dia Kita bawa dia Tidak, tetap kan? beda, guys, mau mantap, kajin, kajin. luar luar biasa, luar biasa, luar biasa. Tuh, mantap, kok juga setelah sekian lama, babon. mantap, tuh. Nih,